Salam Laras, salam satu hobi, salam jedor, dari CV Odor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Indonesia. Okay. Oke kawan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena setiap akhir bulan kita akan undi satu senapan gratis untuk Anda oh, yang semua. beruntung. Ya, yang Anda beruntung, oke, okay. oke, okay, seperti nah. itu. Hari ini kita mau apa, Mas? Update stok dan yeah. juga update harga promo terbaru, kawan. Iya, yeah. kalau kemarin pokoknya. harganya berapa-berapa, eh, nah. mungkin hari ini akan berubah semuanya. Bisa agak yang lebih tinggi, ada juga yang lebih rendah, nah. seperti itu. Jadi, tetap tonton sampai habis. Nah, begitu, kawan. Jadi, skip. Nah, tonton, tonton semuanya semuanya. Oke. Okay. Okay. Begitu. Kita mulai dari paling murah yaitu ada Moser. Nah, ini yang paling murah di PCP Moser OD28 Nah, untuk harganya kawan, ini harganya Rp 1.500.000 hmm. Mantap sekali, ini yang pakai single shoot Moser OD28 Udah tak track 2 Udah juga ada setelan powernya Mantap. Mantap sekali Rp 1.500.000 udah dapat bonusnya ah, ya Pak Bos Nah, ini ah beda cuma seratus ribu satu juta tujuh seratus enam ini sudah pakai magazine magazin. jadi eh. tinggal klik isi berapa isi 12 belas peluru 14, klik. tinggal 12, ceklek. Eh. ceklek ceklek ceklek ceklek ceklek dari nerek saja nah. Oke. dan ini nya juga gratis eh, jadi ini sudah termasuk tasnya peredamnya tali sandangnya, perlunya dan lain-lainnya eh. dan peredamnya pakai od 28 delapan dengan merek uki ultimate peredam yang Sangat senyap, senyap sekali Wah, mantap Oke, oke Kita lanjut ke Moser OD32 ya, Kakaknya OD328 hmm. Ayo, ya, kakaknya ini kakaknya, ini 32 ini ya Itu harganya berapa mas? Harganya Rp1.700.000 iya. Dan Ehh. ini cukup beda 100000 sudah dapat magazinya Dan bisa diisi peluru 14, peluru tinggal ceklek ceklek, jedar jeder mantap sekali. sekali, cukup saja. biga jadi, ribu saja jadi yang udah pakai magazine yang single shoot cuma 1.700.000 rupiah udah dapat bonus-bonusnya untuk kualitas, nggak usah khawatir, dijamin oh, oke, kita lanjutkan lanjut lagi yang besar eh. Nah, kalau ini marauder mas nah, iya. ini marauder Nah, itu ada efekron Iya. Eh, kalau maroder maroder ini harga promonya satu juta sembilan udah tarikan pakai sheet lever udah pakai magazine wah tabungnya pun udah dural od 38 mantap satu Kapasitas nah, kapasitasnya lebih banyak, banyak. anginnya jadi Oke. lebih kokoh nah, ya, ya pakai satu dural. juta sembilan ratus ribu, ribu rupiah, rupiah saja. sudah termasuk bonus-bonusnya. Wah, uh, harga bonus tas, super murah. Mas uh -uh. perdam. Dan lain-lainnya pokoknya. Mantap, oke. 1900 pak bos. Uh. Kalau mau yang lebih gede lagi, yang, yang tabung bocap. Bocap. Ini cukup satu D dua tujuh bos. Wah mantap. Loh. Ini sengaja tidak kami oke sebutkan harga normalnya ya Karena kebanyakan nanti kalau kita harga normalnya nanti bingung. Wih. Yeah. Harganya normal ternyata mahal ya, Wah, Wah kita usah, kan. ngomong, tidak usah ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong harga normalnya kita cukup harga pasar perpasaran, harga promonya, promonya saja, promonya, yeah. Yeah, karena kalau <laughs> kita memperlihatkan mel, mel, harga normalnya, normalnya nanti, nanti pada kaget, kaget. kaget. <laughs> ya, <laughs> kalau gitu. kaget jantungan wah payah lho, sakit, <laughs> <laughs> <laughs> okay. uh, ini cukup Rp 2.700.000 sudah dapat Tasnya, Tas. peredamnya, tali pelurunya, dan lain-lainnya Sudah pakai Suka, Termasuk magazinnya, siap jedar jedar Berburu mencari buruan Janda, woy Oh, katanya di janda Katanya di bukan saya, ya, eh, ya. Pokoknya, hama-hama siap disikat Oke, okay. okay. nah. Kita lanjut Kita lanjut ke predator, mas Ini nah. predator yang murah nah, ini yang murah sekali Ini sama-sama semi CNC Ya. Tapi ini ada Semi CNC yang murah dan Semi CNC yang mahal ya. Kalau Predator yang lain nanti tunggu sampai akhir Nanti banyak oh, sekali jenis-jenis Predator Liannya Lainnya kok Liannya <laughs> Pokoknya Predator itu nanti ada terbaru Pokoknya, nah, nah, pokoknya mantep nah, lah pokoknya kalau yang namanya Predator nanti ya saja, kawan. Sampai nah. akhir oh, Oke kalau ini harganya sangat murah sekali Predator Semi CNC hanya dengan harga Rp3.400.000 saja B. udah dapat bonusnya juga gak. tenang saja. Semi CNC, Bro. CNC. Oh. Jarak 100 meter ini berani nih. Kemarin kita tes begitu ya. Entap. Tapi tergantung skillmu juga, ya. <tuh> Harus <tuh> oh, skillmu enggak patah iso yo, kalau <tuh> ya kalau nembak. Ya bubrah. Oke, kalau ini sama-sama CNC, semi CNC okay. maaf ya. Semi tapi ini harganya 37. Bedanya apa? Beda di chamber. Cambernya nya pakai dual seri 7, kalau ini Serina Ini Serena. Kita jujur bro. Yeah. You know? bukan dan seri 6, kita ngomong seri 7 ya, right? dan Wah. ini memang ini Menjadi andalan dari sepilasur ya, Pokoknya. the best ya Prima Dona ya, ini, ini Prima Dona ya, di C B sundel, Bolong sundel, sundel, oh. ya, okay. oh, normalnya ini sundel, jutaan nah, Tapi sundel, usah disebutkan nah, oh. <laughs> Makanya harganya Promo sundel, sundel, sundel, sundel, sundel, rupiah. sundel, sundel, sundel, sundel, Best seller banget, ini. Best -seller nah. banget ya sundel, pokoknya sundel, sundel, sundel, sundel, sundel, sundel, sundel, sundel, sundel, sundel, Pokoknya sundel, sundel, sundel, sundel, Oh, bagus, banyak lah, bagus terbaik Ternyata. kedua di Indonesia Oke okay. yuk terbaik atau nggak tahu biarkan orang-orang <gulit> yang mengakui kita nah, mengaku yang kedua saja, saja. ya yeah? Oke okay. <gulit> mantap Oke <Okay>. kita lanjut <gulit> kita lanjutkan ke yang ini ya <gulit> okay. Oh okay. mogok ini ada predator lagi eh <gulit> <tuk> Ini ada Predator OD38 yang gak suka bocap Ini ada yang OD38 Ini yang pakai chamber tumpuk eh, Mantap sekali Nah seperti ini guys Oke Predator 38 ini yang pakai chamber tumpuk harganya Rp2.800.000 uh. Udah dapat bonus tas perdam magazine, tali sandang dan juga lain lainnya. Mantap sekali dua udah dapat predator, Wak, bos. Uh, mantap. Pokoknya nggak usah panjang kali, lebar, kali tinggi langsung dihubungi adminnya masih, ya, oke okay. okay. ini, lanjut lagi, predator lagi bucap ini lagi. predator bucap lagi, lah, ya. kalau ini semi CNC lagi, ini uh, dari Arjuna masih, wah, mantap ini Bu Arjuna, mantap oke, okay. pokoknya okay. dijamin Jitu pokoknya, pakai Arjuna oh. Arjuna pokoknya masih mantap pokoknya, pokoknya tepat oh. terus sasaran nah, harganya ya? juga cukup murah, masih cukup oh wah wow. wow, udah dapat bonusnya apa bos sudah oh, dapat apa saja oh, termasuk okay. dapat doa awet muda panjang umur sehat selalu dari kita semoga yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh hmm. nah. yang belum punya duit semoga cepat punya ya. duit amin okay. oke gitu. kalau mau jurusnya cepat kaya Wa, kita nah, gampang. Nanti, kita nanti kasih ada tangan. satu jurus yang paling cepat, agar cepat, Wani ngeleh cepat sugih. Ya, itu, ya, ya, ya, ya, Ini ya, ya, ini ya, ya, ini ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ini ya, ini ini ya, ya, ini. ini ada AWP eh, <laughs> ini. Popor AWP ini Bocap Uki Bocap Uki Bocap Rajanya Bocap Di 2 tahun pokoknya. yang lalu Pokoknya ini Legend, legend. Eh, nah, Ini, ah, ini awal mula Sebelum ada orang-orang pakai Dual seri 7 ini pertama kali Pakai Dual seri 7 Wah, mantap, Makanya harganya lebih mahal Karena dulu itu memang kulaannya mahal Nah, ini dulu kita bandrol dengan 5 juta, sekarang cukup 4 juta saja, Mas. Wah, mantap! Ini bocah pukit itu pernah buat lomba, dapat KLX. Wih ya. mantap Jadi mewah senapan legend Legen hmm. masih. Ya. Jadi the best banget. Pokoknya. Dan ada lagi c satu lagi yang pakai popor, popor naga. naga masih. Uh, ini cukup bedanya cukup 400 ribu masih. Ini ini cukup kan ini. Ini apa ya namanya ya? Khas orang Jeporo ukirannya itu loh. Oh, ya, jadi mantap. laki banget ada naganya. Nah, ini kepalanya. Hmm, <laughs> okay. Jadi ini enggak usah enggak usah apa? namanya kemunenye, kemunenye <laughs> enggak usah kayak gitu. Ini wis laki banget ya. Ukirnya oh, laki banget ya. ya kemunenye. berapa tadi Pak Bos? Nanya, nanya. Ini cukup empat ratus ribu rupiah, nah, jadi empat juta empat Silakan diterangkan yang itu ya. Nah, ah. Ini uh, popor WTP, jadi senapannya udah water painting. Ini bocap, bocap F harganya cuma dua juta rupiah. Nah, jadi udah kayak senapannya Pak Tentara ini udah berkamuflase sendiri. Nah, mantap, loh. Mantap, oh, mantap loh, mantep sekali. WTP water nah. painting, oke. Okay dua juta delapan udah dapat bonusnya ini, wah dapat bonus tas, tali sadang dan juga lain-lainnya, ada magazinnya juga kawan, tenang saja, oke kita lanjut lagi, Nah. Yeah. yang ini masih, apa yang ini masih, yeah. ini sama-sama yang kecil-kecil, nah yeah. ini yang bugel, yeah. ini yang ringan-ringan, ini nah. tabungnya 360 cc. Oke, nah, ini, ini bocap F-ekoran tapi tiga ratus enam puluh cc. Ayan. Tanya harganya. kemarin tiga ratus enam puluh cc ini udah ready banyak ini. Nah, Oke, langsung aja dihubungin di hubungin, hubungin adunya. Nah. Ini harganya murah seratus beda ya, 100 ribu, beda dari, 100 ribu. Uh, tiga, dari 500 cc ya. ini bedanya tapi di atasnya lo ya oke okay. <laughs> karena memang untuk yang sedia ini bocapnya 360 cc itu jarang makanya ya. pulaannya juga lebih Maal. mahal nah ini ratus okay. masih oke okay. itu murah banget pak bos iya dibanding sama sono-sono iya -sono. udah semi-sensi kan iya uh, udah semi-sensi nenteng banget kawan enteng uh, trigger nya juga sudah mat mantap sekali. Nah. Kalau yang ini, nih. Ini Arjuna bogel Arjuna bogel ini berapa ini tabungnya, Pak Bos ini? Ini 360 cc oh, juga. Oke, okay. sama. Nah, untuk harganya ini agak mehong ya yang ini. Nah, ini harganya 3.700.000 ribu. Ribu. ya dengan sama dengan Bocap yang tadi 500 nah, Ini uh. yang bogel ya. Oh, ya. Yang, yang suka pendek-pendek. Ini. Ya. <laughs> ini ini agak sulit. Biasanya kadang ya telah habis nah ini udah ready lagi nah, ini buanyak sekali Pokoknya. pencarinya uh, dan stoknya juga terbatas jadi secepat cepat dia dapat okay. ini sudah lipat juga jadi mantap sekali sudah oh, ya, ini iyo. udah lipat ini ya oke okay, uh, uh, ya, sudah pendek okay. lipat juga enteng banget ini uh. ini gak ada 3 kilo ini uh. Uh, mantap mantap, mantap. cuma tiga tujuh ratus ribu rupiah udah dapat bonus bonusnya mantap sekali buruan kawan ini cuma ready tinggal satu ini aja ini. Iya, right. cepet, dapat Mas Oke, okay, okay. siap, siap Mas Kita okay, lanjutkan lagi. Siap. Oke. Oke. Okay. Okay. Okay. Okay lanjut lagi ini yang suka pendek-pendek lagi ya nah. bullpup kriket yang dipakai sniper Sumatera nah buat ber berburu nah ini mantap sekali nih buat ke kebun-kebun nah itu jadi Enteng banget, mudah sekali pakai bullpup krikat Jadi mau yang mau merosok-merosok Nah, jadi itu aman uh -huh. nah, pakai bullpup krikat Enggak, uh -huh. kuatir nyantol nyantrol di, <laughs> di, di, kan? di, di punggung <laughs> Di punggung sini loh <laughs> Enggak kuatir nyantol kalau okay. di bawah Bisa Di Mantap sandang aman sekali Nah, ini untuk harganya ini juga murah banget nah, harganya cuma 3.500.000 rupiah Dan okay. dapat bonus banget. Dan ini sultan mas eh. Eh. ini jadi ini senapannya malah sultan eh. masih eh. ya duralnya seri tujuh masih eh. larasnya pakai polymac masih uh, emang eh. bagus sekali guys sultan yang ini, mas, pokoknya sultan senapannya uh. para mas, eh. mas, eh. uh. sultan masih mantep sekali masih ya lo delok endah delok endah lo sultan mulus ya full CNC full loh. CNC paper lipat heeh uh. duralnya seri 7 larasnya Poli Ah. Kamu cari di sono sana enggak ada, gak ada. Hmm. Hmm. Untuk harganya pun di sana-sana pun Gak ada yang segitu. Eh, cukup okay. 3.7, Mas ya. 47. Eh, 47, 47. Eh, 4.7. 4.7, Udah full CNC. Full hmm. okay. CNC, Mas. Polymac. Hmm. Ah, mantap. Popor lipat. 4.700. Kalau di sana-sana pasarannya itu 6 jutaan. Kalau hmm. yang pakai Polymac, pakai Polymac Dural seri 7. Wah. Untuk harga banyak rata-rata masih 6 jutaan masih. Hmm. Di sini cukup 4.700.000 rupiah. Jadi Ratul. tidak perlu menjadi sultan dulu baru beli senapan ini. Yul. Semua kalangan pun bisa beli iya. senapan. Kalau kamu beli ini sultan, otomatis langsung jadi sultan. Oke. Mantap Mantap. Oke. Lanjut. Oke. Ini lanjut ada Mahameru Nah, ini yang jadi terdebes juga Nah, ini yeah. adiknya predator sultan yeah. Nah, ini Mahameru Kalau Mahameru ini adalah satu senapan yang namanya sangat-sangat menggelegar di sangat dunia Fenomena. fenomenal Fenomenal, oh, karena okay. ini saat pembuatan senapan ini adalah waktu dulu saat Gunung Semeru atau puncaknya yang disebut Mah Mer -mer -ledok, masih yeah, jadi ini meledak juga iya, okay. nih, kalau senapan yeah. ini menggelegar seperti yeah. Gunung Semeru dan penjualannya buahnya sekali itu enggak kuat enggak usah enggak usah po, namanya pelungu masih yeah. karena memang Pokoknya. seperti itu masih itu asli masih okay. mantap hmm, masih ini asli ini harganya okay. juga mantap, mantap masih cukup dengan 4.500.000 rupiah Iya, murah-murah. Iya, mantap! Semua full CNC. Topor lipat, larasnya Iyo. pun laras pilihan dari ZEV. So. Dengan Doh, ketebalan okay. yang lebih tebal dari temennya eh, pokoknya oh. beda ini. Oh. Ma Meru, oh. kalau yang ini, Mas yo eh ini, ini. ini namanya Ghost Warrior. Eh, mantap <coughs> namanya, nah, aku sampai eh. batuk-batuk dari <coughs> Ghost Warrior. Ghost Warrior, Wah, serem. serem Mas okay. ini dulunya cukup harganya, dulunya itu enam setengah enam juta loh ya, sekarang, sekarang di CV Saudar juga hmm. berapa 5.500.000 rupiah loh uh, kurang mesapi udah dapat bonus-bonusnya ini ya. produk ori nih Masa loh ada, ada seri-serinya ini serinya ada uh, ini ada logonya uh, ini ada logo dari. mantep ini ada serinya asli, asli jadi ini tidak meniru hmm. <laughs> dan jadi, ini di salah satu di cabang Nah, di kabupaten itu hanya ada satu cabang masih. Ya. Kalau di Jepara sudah ada di JPAZ. Kalau mungkin di Jepara ada ngaku mendapatkan ini, berarti itu bisa terjadi, di, bisa di apa ya? Bisa dicurigai bahwa yeah. itu adalah produk tidak ori. asli masih, yeah. tidak ori ya betul yeah. Nah ya mas ya. Oke, okay. okay. ini cukup lima juta lima ratus ribu masih. Oke, dapat untuk kawas. adminnya langsung dihubungi masih, enggak usah khawatir ya. Okay. Oke Ini kembali lagi ada bocap F-Ectron Yang semi CNC Tapi, tapi semi, semi ini yeah. i, Tapi ini semi CNC nya beda dengan yang tadi yeah, eh, yeah. Ini beda seratus 100000 eh, Beda seratus 100000 uh, uh, Ini setelan. pengerjaannya Itu dua kali kerja Mas Oke okay. uh, dalam powernya ini dari stainless uh, uh, okay. Dan jadi, itu mantap sekali pokoknya Ini enteng banget sekali Mas mm -hmm. nah, Untuk harganya pun juga enteng Cukup Rp2.900.000 Wah uh, Enteng okay. kan Wah, wah, enteng itu, enteng, tuh, harganya pun enteng, sudah nah, dapat bonus sudah, dapat semuanya. Oke, dan satu lagi empat. saya doakan hidupmu enteng masih. Woh, enteng, <laughs> tidak banyak beban. Nah, Oke. Dan Oke. ini yang seperti brimob brimob ini eh, Ini yang ini namanya Uki Black Warrior masih. Ah, Oke, okay. Uki War, Uki Warrior Black Black Warrior. Nah, ini ah. yang ini yang 500 cc, ada yang 360 cc. Ini yang larasnya di atas masih. Yang larasnya di dalam tabung juga ada masih. Tapi coba baru nyampe sini. Nyampe jajim. Oke, jajim. Jajim. Ini, jajim. Jajim. ini udah paper lipat, Pak. Ini uh, ini lipat ini. Dan lipat. ada setelan powernya di sini. Uh, mantap. Oh, mantap. sekali. Oke, udah ada variasi kayak majazin nah, dan ini ini juga bisa bab. digini. Uh, Yang ininya bisa, ini juga uh, bisa ini. Sit-sit-sit itu bisa. Okay. Oh, mantap Uwe, sekali. Mantap. Aja. Harganya pun juga mantap. Mantap sekali ini. Ini cukup di 2.500.000. Oke. Mantap, tak? mantap oh, sekali oh, oke. Okay. Hmm. Udah kayak brimo pokoknya pakai yes. senapan ini. Kalau tinggal di sana, hmm. menyeramkan. <laughs> hmm. Oke, okay. hmm. gitu, Mantap, oke, okay. oke. Okay. Untuk selanjutnya, ini, oh, ini yang, yang suka bikin, bikin, eh, dan suka ketebalan. Eh, ketebalan apa? Anginnya, namanya? Muat, anginnya kuat muat banyak. Eh, nah, ini ada tekanan tinggi, wah, ini ada ukirkan oke eh, uki dengan seamless, ini amannya 4500 PSI dan juga ini uki airgan yang ruger oh, aman nah, harganya sama yeah. harganya sama yeah, setelannya ini ada berapa ini? satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh lorong, lalu, bapak, bapak. lima, enam itu, oh, oke ada tujuh tarikan, ada tujuh tarikan masih, eh. hmm. mas, ya. big game ini masih, ini sebenarnya oh, okay. 6.000 5.000 psi masih eh. kalau di keterangannya di sini ini ada ketulisannya, di... kita cari yang mm -mm. aman saja. pas kita beli, ah. bro, apa ini bahannya itu 6.000 psi tapi kita ambil amannya di 4.500 saja, nah, itu banyak banget ini pun juga sama, nah, nah, pokoknya okay. sayangi nyawamu masih, eh. nah. jangan terlalu tinggi tinggi di tekanan, karena semakin berat tekanan, maka semakin berat juga hidupmu mas. Ya, <laughs> begitu mas <Masih. laughs> oke, okay, kita lanjut, ini harganya berapa tadi? 2.500.000 rupiah, sama mas hmm. oke, okay. okay. sama ya Ruger hmm. sama ya PCP Jawa seamlessnya, oke, okay, lanjut lanjut lagi ini yang beda merek oke ini yang merek odi Club ada Jam Monster dan ini odi Club ya PCP Jawa nggak ya. pakai merek ya pakai ya. PCP Jawa aja SIMLESS gitu ya, ini sama-sama SIMLESS -sama ya sama ya. Eh, eh, harganya, harganya sama nggak ya sama Harganya sama, sama. Nah, cuman beda mereknya saja. Saja okay. ini harganya berapa? Dua juta lima rupiah. Mantep, toh? Wah <laughs> mantap lah. Oh spek harganya mantap sekali. Oh, sebagai game nembak roda empat, hmm. roda dua. Oke, okay semuanya oke. Okay, di pokoknya dijamin mati. Oh, ini kalau tepat. Nah, kalau tepat sasarannya, hmm. kena kaki te. ya gak mati. Kenapa lagi? <laughs> ya, buntut. Oh, <laughs> ya, <kalo> buntut ya? Kalau <laughs> buntut ya di... di <gulih> goyangin. Ki Bargowe ini apa Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke. Okay. Okay. Selanjutnya ini PCP Jawa dari OD Club juga kawan. Yeah, ini ya. yang 3000 PSI ini pakai uh, kuningan OD dua lima. 25. Okay. tapi ketebalan dua 2 mili. Jadi aman oh, yang 3000 ini. PSI ada Moshin Nagani dari OD Club juga kawan ini yang spek big juga 4500 PSI Wee. tabung Simless OD 27 pilih yeah. yang mana terserah pada dirimu uh, oke okay. uh, kalau yang pengennya agak enteng ya ini uh, uh, enteng harganya juga? enteng juga harganya uh. beda 100 ribu itu Pak Bos loh, uh, segitu ya? Yeah, iya oh. itu pake chambernya pakai yang kayak Moser itu loh Pak oh, Bos ooooh, uh, laknya harganya agak tinggi ya? Yeah, iya, ini yang 25 25000 harganya Rp2.500.000, kalau ini Rp2.400.000 Oh okay. gitu, okay, yeah. okay. siap, siap, siap, ya, siap mantap Beda sekali. itu inilah oh, hmm. ya, ya, okay. ya, ya, ya. Siap, Pak Seh, oke Kita sekali. lanjut, Pak Oke, okay, selanjutnya ada Ruger MTC, MTC. Yeah. Hmm. Ini mantap sekali, Wee. ini larasnya 70 cm yeah, Mantap sekali, harganya pun juga mantap Mm, tapi okay. barangnya ringan banget nah, ringan, ini gak ada 3 kilo ini 2 kiloan uh -oh. ini oke oh, oke, okay. oh, okay. akurasinya sampai 90 meter pun mantap ini uh -oh. oke okay. ringan harganya pun juga ringan, ringan. Uh -oh. harganya juga ringan mantap. tapi akurasinya jangan di... diremehkan uh -uh. Uh -uh. Oh, uh -uh. pokoknya terjamin akurasinya di CVSODO uh -uh. dan uh -uh. ini yang kalau mau agak berat-berat sedikit yeah. ini ada double tabung <laughs> tabungnya double mm -hmm. yang yang ndak cukup dengan satu, lah. Yang kurang puas dengan satu tabung, ini nah, ada dua ini ada tabung. Dua tabung ya. Wah mantap. Nah, dan harganya tidak beda jauh, cukup dua juta tujuh ribu rupiah saja. ini harganya cuma dua juta empat ratus ribu rupiah. Nah, mantap nah, kok. Kan, harganya kan? mantap sekali, Mas E. usah khawatir, uh. semuanya di CBA Sodor terjangkau. Oke, selanjutnya ini ada PCP. Ini laras dalam tabung ini Mode oh, 25 Mode okay, 25 Mantap sekali Ini produk dari sniper gun yeah. nah, okay, Iya yeah, Sniper gun Iya yeah. Oke okay. hmm, Mantap Larasnya di dalam tabung sini loh kawan Nah hmm. ini larasnya ada di dalam tabung Ya mantap sekali Dan ini Produk dari sniper gun juga mas nah, ini uh, PCP Jawa Magazine Magazine mas ah, mantap Ini harganya cukup 2.100.000 mas ya Kalau yang laras dalam tabung ini cuma beda seratus ribu harganya dua juta dua ratus ribu rupiah. Wow, kacang goreng mas uh, ya. Untuk oke. akurasinya ndak usah dipuasirke, okay, mantep mas Ada garansi akurasi. Oke mas Mantap sekali kan kawan. Buruan, langsung dihubungi adminnya tanpa pikir banyak, wah, dapat senapan yang oke banget di CV Selanjutnya ini dunia pergejlukan. Ah, eh, mantap sekali ini ya udah pakai magazin Oke, okay, gejluk terbaru pokoknya. Oke. Okay. Gejluk tiga 3000. P.S.I uh, eh, mantep. mantep yang Mantap! atau mau yang yang ah, semuanya lipat. saya serahkan pada dirimu Mantap! oke, okay, yang pakai popper klasik atau uh -huh. yang pakai Mantap! lipat uh, ini itu. sudah Mantap! masih mantep Mantap! Mantap! Mantap! masih Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! kalau yang ini Mantap! sama empat Oke, okay. beda kita bedakan seratus ribu, kita empat Oke, udah magazin, udah dapat bonusnya pokoknya, oke okay. okay. mantap, mantap sekali, sekali masih, tidak usah khawatir dan tidak usah banyak cing dangcong, nah, langsung hubungi Armin, mantap. Selanjutnya kejeluk. Seni pergan tabung dua-dua harganya murah meriah banget. Ini harganya cuma satu juta tujuh rupiah. Dan ada di bawahnya lagi yang harganya lebih murah. Lebih murah lagi tabung. ada sembilan Harganya berapa? Satu juta enam rupiah. Dan ada yang lebih murah lagi. La murah lagi tabung 16 Murah meriah satu juta lima rupiah. Dan ada yang tabung lebih besar lagi. yaitu tabung dua Harganya satu juta 800 ribu rupiah dan yang satu ini yang suka main samping nah, ya. Ya. Nah, yang suka main samping pumpah samping, uh, nah. <laughs> ya. samping ini dari apa ini mereknya ini Amazon ini mereknya ini Amazon ini cukup harganya 1.800.000 pumpanya pakai samping tidak pakai di gejluk. jadi kalau yang mau siap jadi aderai ya. atau ototnya semakin tinggi gede ya, ya. semakin gede-gede itu pakai ini Gitu. Kalau yang gak ribet ya ada ini insian anginnya uh, ini Pak Bos ya jadi double power uh, jadi uh, semua gejlok tadi double power bisa dikejeluk bisa dipompa PCB, PCB juga nah, ini tinggal dicolokan saja uh, uh, Kalau oh, ini okay. ada tambahan kuplernya. ada kuplernya, ya okay. Oke mantap sekali masih okay. begitu semuanya dari CV sodor, semuanya masih ada yang lain cuman kalau panjang kepanjangan nah gak enak nah. juga kawan-kawan Kota Mahal, iya, kota saat, saat ini <laughs> naik lagi ya. Iya, kota oh, Mahal okay. ya, karena bukan masalahnya hari ini kan sudah demam bola. Jadi, eh, jadi kuotanya sudah buat nonton-nonton nonton streaming. Uh, streaming bola. Okay. Makanya, untuk senapan di Silva Sudir saat ini tidak kita jelaskan semuanya. Eh, pokoknya okay. itu garis besarnya. Oke, okay. oke, okay? pokoknya harganya murmer. Kotanya eh, okay. lebih jelasnya okay. untuk Le tanya langsung hubungi admin enggak usah khawatir pokoknya nah, ya? kita jelaskan hmm, okay. yang takut untuk transfer langsung bisa cek EOD seharusnya gampang sekali kawan-kawan ya, foto KTP nah. nah, kalau enggak punya foto KTP cukup DP rp ribu rupiah hanya sebagai jaminan. Enggak <laughs> okay. Apa yo? Tanda keseriusan eh, bahwa ada serius. Begitu eh, kawan, begitu kawan. oke dari kami tim CVA Sodor kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan di subscribe karena setiap akhir bulan kita akan undi satu senapan gratis untuk anda, anda yang beruntung. Oke oh, okay. dari kami tim CVA Sodor. Salam satu laras, salam satu bi, salam jedor dari, dari. CVA, Sodor. CVA Sodor. Ingat senapan? Ingat CVA Sodor. Mikir